Sisa sapi ini lagi cari makan. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya di channelnya Karohimin. Nah, kali ini Karohimin ada di tengah hutan. teman lihat di sekeliling Karohimin, semuanya adalah bukitan. Di sana bukit pertama, di sana juga ada bukit yang kedua, atau Jadi di hutan itu, di hutan ini itu banyak sekali bubukitan. Bubuk Oke, dan rencananya Koramin mau scam di hutan ini. Pakai dedaunan ataupun pakai kayu ataupun pakai ranting yang ada di alam. Oke, penasaran? Lanjut. Huh. In face, and the in nanjak di perbukitan Kebetulan Karimin menemukan sapi teman-teman banyak sapi liar Biasanya si pemiliknya itu Jauh dari sini teman-teman Nah tuh lihat Sapinya ada di sana. Oke lihat nih lebih jelas Tuh Si sapi lagi makan rumput teman-teman Oke Kita coba deketin teman-teman Biasanya ada yang galak juga teman-teman Jadi ada yang agresif Oke Mana ya Yang punyanya Kita cari teman-teman Oke nah sini yang ada tunggunya teman-teman tuh lihat nah tuh lihat teman-teman wow ternyata si sapi ini banyak sekali kutunya teman-teman kelihatan dari sini nih kutu anjing nah lihat. biasanya si sapi ini lebih banyak teman-teman tapi eh, sekarang nggak tahu ya mungkin jalurnya yang di sebelah sana soalnya ketika di hutan itu Uh, ada dua jalur teman-teman, yang satunya sebelah sana Yang satunya sebelah sini, mungkin yang paling banyak Itu yang di sebelah sana teman-teman, lihat Tuh, kawanan sapi Oke okay. Lihat teman-teman hmm. Kita cari perawan teman, teman Cari perawan di hutan Uh. Tuh, oh, lihat, teman-teman. Nah, wuh, keren banget, ya. <tuh> Di sini masih ada juga yang baby atau yang anakan, teman-teman. Tuh, lihat. Warnanya jadi keren-keren, teman-teman. Ada yang warnanya coklat, warnanya hitam, ada warnanya juga putih, teman-teman. Oke. Okay. Oh, nah, kita kenalan nih. Tuh, teman-teman. Nah, tuh, lihat. nih Keren, ya. Mantap banget. Jadi, si sapi ini lagi cari makan. Biasanya, eh, pengembala itu satu hari teman-teman, dari pagi nanti pas sorenya eh, langsung pulang lagi ke kandangnya teman-teman oke, okay. uh, mantap nih Oke teman-teman di depan karimin ada pohon salak ya wow gede banget di sini tuh eh, pohonnya besar banget dan ini daunnya bisa digunakan buat bikin shelter teman-teman oke Oke okay, teman-teman kita udah ngumpulin banyak ya daun salaknya kemudian nanti kita akan bawa ke sana nanti kita langsung bikin shelternya teman-teman oke okay. Oke okay, teman-teman, ini dia, seperti ini ya, jadinya kita udah bikin shelter atau tenda dari dedaunan, yaitu daun salak teman-teman. Oke, okay. uh jadi kali ini karohimin mau masak. Sebelum masak kita cari kayu dulu. Kebetulan di daerah sini itu banyak banget kayunya. Oke, okay. kita cari kayu dulu. Lanjut, aduh. Karimin bawa banyak banget nih. Kita mau masak dan Karimin juga bawa sayuran, teman-teman. Nah lihat bawa sayuran dan masih banyak lagi, teman-teman. Jadi di plastik ini tuh bekal buat seharian di hutan, teman-teman. Oke. Uh mantap banget. Oke teman-teman. Jadi buat bumbunya lihat cukup sederhana banget nah di sini ada cabe ada bawang putih juga ada tomat ada gula ada garam dan lain sebagainya di sini juga ada tempe teman ada tempe juga ini daun bayam oke okay. ini dia masakan yang Karimin udah olah tadi ya udah masak kita lihat uh mantap banget nih oke kita langsung santap Bismillahirrahmanirrahim lihat nah hmm. Hmm. lihat tembemnya mantap hmm. Tidak yeah.